Yo, aloha bro, di investis semuanya kembali lagi bersama gua dan ini ada permainan yang sangat mantap ya. Kita bermain Wild West Gold, oke? Okay? Jangan lupa ditekan dulu tombol like serta komen di kolom komentar sebanyak banyaknya ya. Dan nggak lupa juga gue ini ya. Nggak lupa juga gue kasih tau dulu ke kalian jangan tiru apa yang gue ini jika kalian tidak suka melihat pemenang gue ini ya jangan jangan ditonton kalau kalian gak suka kalau kalian suka kalian hobi ya, silahkan aja ditonton ya karena ini adalah pola yang gue pakai pola barbar ya bosku atau pola yang berbahaya bosku ya ini gua coba untuk bermain barbar -bar langsung di B2.000 dengan modal Rp50.000 aja ya modal Rp50.000 kita lihat dapat berapa ini kalaupun kita nggak masuk juga nggak apa-apa karena gua bukan konten kreator yang tiku-tiku ya mau tiku -tiku gua mau tiku-tiku gua cuman memberikan pola yang gua main ini ya bosku video-video gue ya. Oke okay, ini pola yang sangat jitu ya. Pola yang ramah kepada para pemula bosku. Oke Brody, Brody, Brody lagi, Brody semuanya. Oke okay, Brody, nice banget dia ya, dapat. Ugh, selagi lagi. Emu mantap banget yang web web gini ya siapa di disini yang dari dulu sukanya main Megawaste aja ya nggak coba-coba uh, sama si kakek yang lagi viral gitu ya Kakejews memang viral tapi WWG Megawaste selalu di hati bosku bagi para mereka yang sudah lama bermain permainan slot ini ya permainan game yang sangat-sangat membuat kita happy selain hanya untuk hiburan ya kita juga bisa mendapatkan cuan dari game ini bosku dari game ini yang sangat terbaik ini lihat aja gua baru main berapa menit langsung modal 50000 ribu dapat 500.000 ribu oke nggak tuh oke dan mantap emang kalian bagi kalian yang pengen tahu gua main di mana pengen lihat gua bermain teman gua di komain berkelas 88 Oke okay. kali ini gua mewakili Om Niko untuk ini karena Om Niko lagi sibuk jadi gue gue yang mewakili Om Niko nih oke okay. lanjut lanjut lanjut kita nggak usah takut ya kita langsung pakai turbo aja kalau di jadi kita slow-slow aja pakai quick ya. tapi santai aja sih ya namanya modal recehan udah dapet segini Enggak. buat kalian sih modal gua bagi para pemula mendingan di aja ya kalau uh, <coughs> udah dapet keigo gini soalnya ya namanya gigit namanya juga judi judi bray pasti ya kita menang kita ketagiskan kita kalah pasti penasaran jadi kalau udah menang langsung aja di WD bosku, jangan seperti gua ya. gua nggak apa, apa Kalau misalnya habis ini kan tinggal lepo lagi, kan? Ya, ya? Karena tujuan gua hanya untuk mencari hiburan bosku, -bos sekaligus mencari cuan. Dari mengupload video seperti ini ya. Jadi jangan lupa bagian yang punya bintang juga langsung dikasih bintangnya, di langsung diberikan aja bintangnya. Mudah murah aja kok. Host, apa berikan nih postingan gua ini ya bosku dan jangan lupa juga mau ke channel youtube link ya. linknya ada di link komen berkelas ini kita langsung gitu, cek it down. bisa menghasilkan dari hobi yang kita mainkan itu adalah suatu hal yang sangat mantap ya bosku aduh kok belum cuma mana ini udah pakai bed gede masih bener tuh begini kita ada kebintangnya dua itu kita dapat lebih gitu. bintang tambahan oke okay. jangan lupa juga di share ya buat kalian yang punya grup-grup apa para pemain-pemain slotnya jadi pemain berkelas ini melakukan pola memberikan pola yang Bermain di jangkau dan jangan lupa cek RTP untuk memastikan supaya kalian. sudah dapat uh, lebih dari lumayan ini, sangat sangat mantap sekali ya. jangan lupa buat kalian untuk apa like, comment dan subscribe, eh subscribe itu follow ya akun pemain berkelas ini, halaman pemain berkelas ini di follow ya dan di share video videonya supaya gua semakin bersemangat untuk membuat konten setiap harinya. oke, okay, gue udah dulu, gue pamit, thank you semuanya, bye bye.